lupa dan kapet Dapat orderan KFC Rest area kilometer 62 uh, Jalannya jauh lho sama kepon-kepon tuh -kepon. <SILENCIO> ini di tol <Biktor> Jakarta <SILENCIO> ambil orderan sekalian tol <SILENCIO> kilometer 52 Sampai sebagian lunur Ternyata yang kesini sini lah, belum tahu kalau mau tahu kan masuk Jadi kita harus tunggu dulu makanannya udah beres siap diantar ke customer udah lanjut perjalanannya lumayan jauh jalannya setelah perjalanan jauh kita menuju ngantriin ke tempat pes tamasnya udah di basecamp camp lagi di ayam bakar kota depa udah ngopi lagi bareng maspur Kebun grabnya dimatiin jadi dia ngasulat dulu. Semoga bikin bosku semoga beruntung. Oh. Hujan wah, gede banget. Semoga hujan ini mau warahkam. Amin. Duh, duh.